Utara ini terbukti lembaga komisi, komisi, komisi pemberantasan korupsi telah melakukan penangkapan di rumah dinas Laputan. Allah, waktar. Allah, waktar. Allah, waktar. Allah waktar. harapan kita semua, baik dana, -dana ADD, Dd maupun dana kontraktor akan diperiksa habis. Karena semuanya ada fiktif, terutama dana pelaporan ADD. Seluruh kepala desa ditekan untuk membuat SPJ yang tidak jelas. Ya dengan tertangkapnya pejabat penguasa Lampung Utara ini terbukti Abraham. lembaga komisi, komisi pemberantasan korupsi telah melakukan penangkapan di rumah dinas Lampung Utara. Mobil Harapan kita Mobil semua. semua baik dana ADD Dd maupun dana kontraktor akan diperiksa habis karena semuanya ada fit tip terutama dana pelaporan ADD. Seluruh kepala desa. Ditekan untuk membuatkan yang tidak jelas. Nah ini harapan kita kepada KPK. Kita mendoakan supaya KPK bisa berjalan dengan baik. Lampu utara menjadi pengawasan. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah selesai. Salah satu petinggi. Salah satu petinggi Iya, Kasih Salah satu pencabat amputar di Dinas Bupati. Bupati Lampung